Selamat datang kembali di channel Bang Pasit. Di sini kita akan mengulas kembali 10 wisata air terjun yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat merupakan salah satu tempat para wisata untuk berkunjung menikmati pemandangan sembari menikmati udara yang sejuk. Air terjun, ada banyak yang terkenal, bahkan masih banyak lagi yang belum ditemukan di pedalaman hutan Indonesia. Sebelum mulai pada videonya jangan lupa like dan subscribe, aktifkan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. 1. Air terjun lubuk hitam Air terjun lubuk hitam atau air terjun tiga tingkat di Kelurahan Teluk Kabung Utara, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat Air terjun lubuk hitam yang berada sekitar 25 km arah Selatan Pusat Kota Padang ini merupakan salah satu potensi alam yang menjanjikan tetapi belum dikelola secara maksimal. Ketinggian masing-masing air terjun dimulai sekitar 2 meter, 10 meter dan 20 meter. Terdapat juga batu-batu besar yang menghiasi sekitaran air terjun. Kehadiran batu-batu besar tidak hanya menjadikan air terjun Lubuk Hitam lebih eksotis, tetapi juga dapat digunakan untuk duduk-duduk santai sambil menyantap makanan atau sekedar menikmati keindahan alam yang terhampar. 2. Air terjun Lubuk Tampuruang. Air terjun Lubuak Tampuruang terletak di Balimbiang, kecamatan Kuranji, Padang. Objek ini berjarak sekitar 20 km dari kota Padang. Air terjun dengan ketinggian sekitar 15 meter itu punya debit air yang lumayan besar. Airnya juga jernih dan segar. Dinding batu di sekitar air terjun yang landai juga bagus dipakai untuk duduk santai, untuk berjemur bagi yang ingin mendapat kulit lebih eksotis. Pesona yang disajikannya oleh air terjun sangat menawan berpagar bebatuan yang bentuknya unik dan tertata apik sekali berada di perbukitan yang masih asri, rimbu oleh pepohonan meski berada di dekat areal perkebunan warga. 3. Air Terjun Lubuak Rantiang Air terjun selalu menawarkan sensasi yang berbeda bagi kalian para pencinta air terjun, cobalah kunjungi air terjun Lubuak Rantiang atau sering juga disebut air terjun Lubuak Ngalawan Air terjun Lubua Kerantiang berada di Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Banyak hal yang akan kamu temui apabila mengunjungi air terjun Lubuah Kerantiang ini. Kamu akan merasakan sensasi air terjun yang berbeda dari biasanya. Air terjun ini hanya memiliki ketinggian sekitar 6 meter. Di sekitar kolam terdapat batu-batu yang besar yang biasa dijadikan spot untuk kamu meloncat ke kolam. Tapi harus hati-hati karena bebatuannya licin. Empat Air Terjun Lembah Anai. Air Terjun Lembah Anai berlokasi di Nagari Singgalang, Kecamatan 10 Kotio, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Air Terjun Lembah Anai berada tepat di pinggir jalan yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi. Air terjun ini setinggi kurang lebih 35 meter ini. Air yang dialirkannya cukup deras dan bersih. Keindahannya mampu menghipnotis siapa saja yang melintas untuk bersitirahat sejenak dan menikmati kesegaran air terjunnya. Daya tarik yang terakhir dari lembah Anai ialah pemandangannya yang masih sangat asri dan alami, sehingga sangat cantik untuk menjadi latar sebuah foto maupun video. 5. Air Terjun Nyarai Air terjun Nyarai adalah salah satu air terjun yang terletak di Kabupaten Padang, Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Air terjun setinggi 8 meter ini terletak di kawasan hutan gamaran Salibutan Lubuk Alur Jagar Alam Nasional. Air terjun ini dikelilingi oleh pepohonan yang rindang dan bebatuan yang sangat besar. Air terjun Nyarai ini dibendung oleh dua batu besar sebelum akhirnya masuk ke dalam kolam dengan air jernih berwarna hijau sehingga sangat indah dipandang mata. 6. Air Terjun Baburai. Air Terjun Baburai merupakan objek wisata air terjun yang memiliki lokasi tepatnya di kawasan Korong Alahan, Tabek, Nagari Sikucua, Kecamatan Lima Kota, Kampuang, dalam Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Di sekitar lokasi air terjun ini terdapat tiga buah kolam berupa lubuk, tempat pemandian alami yang bisa digunakan langsung oleh pengunjung untuk melakukan aktivitas seperti berenang dan juga bermain air. Air terjun Baburai dikelilingi sebuah bukit yang masih asri, banyak ditumbuhi oleh pepohonan. 7. Air Terjun Sarasang Bunta. Lembah harau di Kabupaten 50 menyimpan banyak harta karun panorama alam, diantaranya air terjun sarasa bunta. Bentuknya berunta-unta dan menghadirkan pelangi kecil apabila terkena pancaran sinar matahari. Air terjun sarasa bunta paling digemari oleh para pengunjung, debitnya yang deras dan kolamnya yang masih alami menjadi alasan utama. Sarasah Bunta merupakan air terjun yang ada di Tarantang, Lembah Harau, 50 kota, Sumatera Barat. Sarasah Bunta mengalirkan air tawar segar dari dataran tinggi. 8. Air Terjun Sarasah Ulu Galun Air terjun yang ini berada di pedalaman hutan bukit Sarasah, Desa Koto Baru, Ulu Gadut, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat. Air terjun ini memiliki tujuh tingkat dan setiap tingkat memiliki jalurnya tersendiri. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 15 meter dan terdapat sebuah kolam yang cocok untuk berenang. Air terjun dengan ribuan kubik air menawarkan sensasi yang menyegarkan usai menikmati gemuruh air terjun yang dikepung pepohonan nan hijau ini. 9 Air Terjun Hulu Banda. Sesuai namanya air terjun ini berada di Jorong Hulu banda Nagari Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Air terjunnya tidak terlalu tinggi kira-kira lebih dari 4 meter dengan kolam yang terlihat berwarna hijau lumun. Dikelilingi tebing dengan pepohonan hijau yang lebat. Untuk kedalaman kolamnya bervariasi ada yang sampai 2 meter dan ada yang dangkal, tergantung lokasinya. Air terjun Langkwi tamian Air terjun Langkuik Tamiang ini berada di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Air terjun Langkuik Tamiang adalah salah satu dari beberapa buah air terjun cantik yang terdapat di kawasan Malalak Selatan. Langkuik Tamiang ini juga diperindah dengan adanya sebuah lubuk tempat pemandian yang memiliki mata air yang begitu bersih dan sangat jernih. Di sekeliling air terjun Langkuik Tamiang ini juga terdapat banyak pohon dan tumbuhan yang berwarna hijau ikut meramaikan indahnya pesona alam yang dihadirkan di air terjun Langkuik Tamiang ini. Langkuik Tamiang punya ciri khas tersendiri, yakni terdapat satu air terjun yang cukup tinggi namun debitnya kecil. Kemudian di tebingnya juga mengalir air yang membentuk tirai. Itulah 10 rekomendasi tempat wisata air terjun yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang harus kamu kunjungi. Sekian video dari saya, jangan lupa untuk mengikuti video selanjutnya.